apa ini, ini iPhone Conversion Slide Track YD2 dari RefD nah, ini bukan, ini nggak terlalu barang baru banget udah keluar beberapa bulan gua lihat-lihat eh kayaknya lumayan juga nih ini gue mau coba perbandingan nih karena katanya bisa lebih stabil dari ini dari yang plastik ya, aku mau punya plastik karena kalau ya, mau plastik itu biasanya goyang-goyang nih ini. Apa aroma asasnya tuh depan goyang-goyang. Uh, jadi kita akan coba ganti dengan yang rekomendasi. Hg front conversion for slide track kiri buat. Ini kita buka ya. harganya ayat uh, delapan uh, yen. Uh, Oke, okay. ini dia ada apa aja sih? Ini dapat baut-baut. Baut. -baut. baut ini spacer spacer untuk armnya. Ini dapat juga petunjuk untuk instalasi. Serinya 58 uh, RD008 uh, Shock tower shock tower itu dari karbon. Dia nggak ada pegangan depan. Uh, ini yang apa nggak nggak ada apa nggak ketemu nggak ada tuh ini nih oke okay. okay, ini ada uh, ini ada Upper Arm Mount nya nih settingannya ada 6 atas bawah atas bawah dan ini agak lucu ya dia bolak balik dia bolak balik ada perintah bolak balik entah kegunaannya apa tapi ini kegunaannya atas pohonnya beda nih apa bisa begini atau bisa begini nih uh, dan kayaknya ini instalasinya bisa bolak balik juga ini mesti dicoba sih ya gua nggak tahu nih karena agak lucu juga sih dia pas kan uh, ada tulisan di sini dan ada di sini ya kan Nah ini arm-armnya nih dengan bearing dia pakai bearing. Jadi ada asnya Jadi asnya itu nanti masuk ke dalam sini nih. itu Ini ada arm-arm ada caster jadi buat kayak maju mundurnya ini untuk atur caster-nya kelihatan. Nah ini dia plat Ini bisa masuk. ini kita sayangnya gak dapat kunci kunci untuk ini tapi kemungkinan kayaknya kuncinya ini kelihatannya ukurannya nomor, kelihatannya ukurannya nomor nomor 4 dari itu dan nomor 4 buat kuncinya nah, nanti gua ini, oh iya nih nanti kalau dibandingin sama yang original arangnya apa yang gue cari dulu ya oke okay, ini gue udah dapet nih ininya uh, sesuatu yang lain dulu nih dia ternyata yang live view uh, lebih lebar dia ada 5 lubang kalau yang ini cuma 4 lubang dia ada 5 lubang dan posisinya itu lebih keluar Lihat satu titik lebih keluar, sih, jadi kalau liat nih titiknya dia ada keluar gue butuh ini karena susmon gue lebar dan otomatis arm dudukan shock bawah arm gua tuh lebih keluar jadi shock gua agak, agak tidur dan gua nggak punya bebasan untuk nge-set jadi menop disitu, dengan ini gue bisa lebih uh, fleksibel nge-setnya ini lebih tinggi dan kedua dia ada lubang atas bawah nih jadi dudukan ini sama dengan ini persis dengan lobang yang di atas Lobang atas ini, dia ada dua lobang nih buat dudukan uh, Di boketnya itu ada dua lobang dia dudukan atas ini lobang ini Itu sama persis kayak ini Sedangkan bawahnya itu lebih tinggi Jadi kalau lu shock lu panjang Bisa lu naikin atau lu mau bikin mobil lebih nunduk Socket yang naikin, jadi travelingnya lebih panjang uh, Bahannya ini uh, Karbon, lumayan bagus Oh ya satu lagi armnya ini lebih pendek daripada original arm plastiknya si Yokomo Ini pendek jadi kayaknya setupnya lebih lebih lebih lebih lebih bebas. Dan dia pakai bearing. Pakai bearing dia. Jadi harusnya nggak terlalu goyang sih. Nggak terlalu goyang. Ntar di sini kita setup, kita bongkar semua. Kita tes segera besok, mungkin hari ini, hari Senin, dan naik tutup. Gila, ini gila kena tolongnya benar adep bener ini satu ini ya goyang banget kayak awal karena armatasnya lebih ikut hmm. nanti gua akan coba di hasilnya tapi kita goyang yang penakal gua sekarang lancar. oke benar oke Uh, mainnya enak sih, mainenya enak. begitu itu pengaturannya juga, gue bisa bikin Di casternya itu agak lebih rata maju. Jadi caster block gue, gue punya hubnya si caster itu bisa rata, atau tahu ke depan. Agar eh uh, Steering itu bisa agak rata. Jadi uh, yang laki nih kalau lu tahu sih ininya nih bisa ininya gua majuin nih ini gua danjil pakai 2 saya pakai 3 mili nih jadi armnya depannya udah lebih maju dan ini yang gak bisa dapat di si siapa si um, arm arm daya karena dia mentoknya di situ doang ini gua bisa bikin lebih maju lebih maju artinya si eh, apa sih haknya ini? Dia casternya lebih, ah. lebih lebih lebih ke diri jadi nggak terlalu condong ke nggak terlalu gim Dan gue bikin agak tegak dirinya, steeringnya lebih lebih enak, kliknya wow. lebih oke. Okay. Dan reaksinya gue suka dan stituk oh. sih emang karena kan gue udah ganti pakai uh, laternya uh, off road yang emang dia kan modelnya kayak nah. boljo ini nggak goyang ditambah dengan upper arm upper arm conversionnya steering ini dia jadi lebih kaku jadi steering depannya itu takut apa widget uh, nggak goyang kalau lu lihat tuh dia nggak goyang kita kan suka koplak koplakan kan soalnya jadi lebih sini rebound di itu dia nggak terlalu tuh enggak maju mundurnya enggak terlalu banyak banget uh, menurut gua sih ini cukup cukup recommended barangnya Oke itu uh, okay, gitu aja sih review gua makasih banyak banget deh